Banyak sama mereka yang berbuat Saya speechless dan tidak mampu berkata apa-apa. Dan itulah santri. Dan itulah kita. Dan itulah latansa yang mampu mencetak, yang mampu membuat anak-anak dan kita semua lebih. Yang mampu kita untuk balik ke masa kecil saat ini Yang mampu membuat saya tertunduk malu Yang mampu saya tidak mampu berkata apa-apa Selain latansa adalah kekuatan dan energi kita semua Takbir